Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr Datranus Irman MSI Adalah pemerhati pendidikan di Kabupaten Tanah Datar Khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya Dengan ini memberikan apresiasi kepada Badan Wakaf Al-Quran Untuk selalu mensupport generasi muda Agar sesuai dengan filosofi Tanah Datar itu Adat bahasa di syaraf, syaraf bahasa di kitabullah Salah satu intinya daripada wakab Quran ini Untuk kembali menghidupkan Sandi-sandi syarak -sandi yang ada di negeri kita ini Itulah yang dapat kami ajak dan kami sampaikan kepada semua warga datar datar, Untuk bisa kita memanfaatkan Al-Quran Dalam kehidupan kita Untuk menempuh kehidupan ini Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh